Terima kasih telah klik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, okay. satu ODP, orang dalam pemantauan ini adalah untuk orang yang udah terkena demam, udah terkena batuk pilek, tapi masih kondisi ringan. Jadi, dia itu disarankan untuk mengisolasi diri di rumah, jadi dikarantina di rumah untuk 14 hari ke depan, kalian di rumah, di kamar isolasi sendiri, tidak berinteraksi dengan orang-orang di luar sementara waktu sampai keadaan imun membaik dan virusnya hilang dengan sendirinya yang kedua PDP ini adalah pasien yang sudah terkena panas di badan dan gangguan pernapasan maupun itu mungkin itu udah berat jadi dia tuh pernah berinteraksi dengan orang yang mudah terinfeksi COVID-19 ini. Dia berasal dari kota yang termasuk zona merah, mungkin itu bisa jadi dan ini harus diisolasi di rumah sakit. Yang ketiga, ini suspek dia diduga sudah memiliki gejala gangguan pernafasan, batuk, batuk, demam, dan dia pernah berkunjung atau berinteraksi dengan penderita COVID-19. Ini termasuk istilah suspek. Oke, okay, selanjutnya adalah physical distancing. Itu adalah istilah bagi kita untuk menjaga jarak saat berkomunikasi dengan teman atau keluarga kita minimal 1 meter agar kita tidak menimbulkan droplet atau cipratan air ludah kita agar tidak menempel ke atau masuk ke ruang pernafasan kita dan tidak mengeluarkan ke saudara kita atau teman kita karena kita nggak tahu kita membawa virus atau tidaknya karena itu kita lebih baik mencegah ya kita menjaga jarak agar tidak menulari yang lain dan menyebarkan virus atau banyak pandemi itu adalah istilah penyebaran suatu wabah itu secara global Itu namanya pandemi Terus social distancing Itu istilah kita diharapkan untuk menjauhi tempat-tempat berkerumunan Atau tempat-tempat umum yang itu Dimana ada banyak orang yang bisa berinteraksi Dan bisa menimbulkan penyebaran virus ini secara cepat Jadi kita harus menghindar itu Ini istilah social distancing Istilah selanjutnya adalah positif ini adalah untuk orang yang sudah di-check Atau dia sudah di dokter Dan dia ternyata, ternyatakan terkonfirmasi terkena virus COVID-19 Ada lagi lockdown Lockdown itu suatu wilayah yang mengadakan karantina massal Jadi tentunya tidak boleh keluar rumah Dan diharapkan stay at home dan melakukan kegiatan dari rumah Terus ada lagi WFH World for Book ini adalah untuk kalian yang bekerja, dan bisa bekerja di rumah dan bisa memulai apapun lewat daring atau whatsapp, lewat internet, atau tetap muka, lewat video call juga bisa Terus isolasi mandiri, itu kita lanjutkan untuk meminimalisir kegiatan dan kita mengkarantina secara mandiri di kamar kita atau di rumah kita masing-masing oke, okay, itu saja yang bisa aku bagikan kali ini dan semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kalian yang belum tahu dan yang udah tahu bisa skip video ini dan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang belum tahu oke, okay? terima kasih dan jangan lupa cuci tangan, jangan lupa berjemur di pagi hari jangan lupa untuk menjaga kebersihan rumah di sekitar kalian atau teman-teman kalian mungkin yang belum tahu informasinya bisa kalian bilangi dan itu untuk wujud kalian sayang pada mereka dan kita untuk kepentingan bersama agar semua bisa ter ter teratasi dan bisa berjalan dengan baik dan kita bisa memulai dari diri kita sendiri okay. aku Ahmad Fabrito dari channel Ahmad Fr. say thank you, bye Ibu, selanjutnya